año vale. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa nasta'inuhu nasta nasta wa wa min syururi fala wa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 alaihi wasallam al Allah subhanahu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, dan di nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat bermajelis ilmu, menuntut ilmu agama, yang mana nikmat tersebut tidak diberikan kepada. Semua dari kaum Muslimin, ini adalah nikmat pilihan dari Allah SWT yang Allah Subhanahu SWT khususkan kepada mereka yang menuntut ilmu agama. Ya, jamaah sekalian, jumlahkan SWT sebelum kita masuk materi kita di malam ini, ya langkah baiknya kita mendengarkan sebuah nasihat yang indah, ada di Syekh Soleh Al-Fauzan, Hafidahullah Ta'ala, tentang "ya, bagaimana seorang atau orang tua hendaknya mereka memperhatikan". Bagaimana pendidikan anak mereka? Eh, nyala orang tua tersebut mendidik anak anak mereka dengan ilmu agama. Eh, kata beliau, "Baknas laiuruk biwaladahu, illa terbiah dal illa terbiah il dal Ayak wa akhlakil faudila. Walai Ya yeah. kata beliau, nas, sebagian dari manusia. mereka tidak mendidik anak-anak mereka kecuali sebagaimana hewan, binatang ya, dalam mendidik atau menterbia keturunan mereka ya, bagaimana orang tua yang demikian ya. Dia memberi makan anaknya, minum anaknya, memberinya pakaian, dan tidak mendidiknya dengan pendidikan agama. Akhlak yang mulia, eh, mereka tidak mengajari anak-anak mereka dengan perkara yang bermanfaat baginya, dan tidak perhatian dengan perkara agamanya. Sekadar memberi makan, minum, pakaian, ya, tidak mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan agama. Ya, maka ya, harusnya orang tua, ya, mereka mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama. Eh, ya. kalau demikian adanya, dia mendidik anak-anaknya, ya, maka. Manfaatnya pun kembali kepada orang tua tersebut. Anaknya akan mendoakannya, berbakti kepadanya, dan seterusnya dari perkara yang terpuji. Jawab sekalian, dimulai akan semalam. Talah, eh, telah bersama kita di pertemuan sebelumnya ya, bahwa anak yang kecil apabila dia telah balik maka boleh baginya untuk menjadi imam iya kan sudah lewat di pertemuan sebelumnya ihsan apa kesimpulannya boleh tidak anak kecil menjadi imam Ah. Ada yang tahu jawabannya Apa kemarin jawabannya Apa kesimpulannya Ya yeah. jawabannya boleh disebutkan dalam hadis bahwa Amr ibn Salamah bahwa dia mengimami manusia dan saat itu dia berumur tujuh tahun atau enam tahun yakni sebelum dia balik. Ya, yeah. andai kata dia menjadi imam tidak sah Maka tentunya lah Nabi Akan menjelaskan hal tersebut Dan diamnya Nabi Menunjukkan bahwa Nabi Setuju akan Perkara tersebut Ya namun tidak diragukan bahwasanya Orang yang telah dewasa Lebih pantas dan lebih utama Untuk menjadi Imam Ya Ajawah eh, sekalian Rasulullah sekarang kita masuk di materi kita di malam ini Terkait dengan adab-adab Ketika berdoa Iya Jawab sekalian Yang melakukan sebarang Ta'ala Iya Ada Satu permasalahan Iya Misalnya di hari Jumat Masalah mengaminkan Doanya Khotib yeah. Boleh tidak Ya yeah. Dengarkan Permasalahannya dan jawaban Dari perkara tersebut taminu ida da'al mengaminkan doa khutib kalau dia berdoa ya ulama ini adalah permasalahan yang terdapat padanya perbedaan pendapat diantara para ulama Jadi ada yang mengatakan tidak boleh dan ada yang mengatakan boleh Dibahami masalahnya, ya. Masalahnya, kalau imam yang khutbah berdoa, apakah orang yang mendengar doa tersebut dia mengaminkan atau tidak? Ya, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan oh, boleh, ya madzhab dan yang sahih menurut mereka bahwasanya terlarang hal tersebut Yeah. Maka jika Khotib berdoa Maka menurut mereka Terlarang bagi orang yang Mendengarnya untuk Mengaminkannya Ya yeah. Jadi ini pendapat yang pertama Terlarang untuk mengaminkan doa Khotib Tahu khotib Siapa ya, itu khotib? Yang ini, yang sini. Yeah. ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wadah ashafiyyah itu walhunabila itu ilamashafiyyah. Jadi ada alqutibu pada qawlu berpendapat bahwasanya dimaksud disyariatkan hal tersebut ya yeah. maka jika khotib berdoa maka tidaklah mengapa untuk mengaminkan hal tersebut bagi yang mendengarnya ya yeah. dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran kata penulis Ya, yeah, dengan alasan ya. Yeah. Tadi di puasanya boleh tidak mengapa bagi mustami' orang yang mendengar doanya khatib untuk mengaminkannya. Dalilnya ya. Anau mu'min fi Ayu -imam -ulama. Min babil yeah. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwasanya disyariatkan bagi makmum, yeah. yang berada di belakang imam. Ketika imamnya berdoa maka disyariatkan untuk mengaminkannya. Iya. Ini dalam salat. Ketika imam berdoa maka disyariatkan untuk mengaminkannya bagi makmum. Iya. Misalnya kan imam membaca Al-Fatihah terus yang di belakang baca selesai walad warin amin. Iya. Maka disyariatkan hal tersebut tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Iya. Maka ucapan amin-aminnya makmu atau orang yang mendengar khotib berdoa iya maka lebih lebih utama lagi atau lebih boleh lagi hal tersebut ya yeah. di dalam solat saja boleh maka tentunya di luar solat lebih boleh lagi itu maksudnya ya yeah. dipahami jadi kesimpulannya ya yeah, boleh bagi orang yang hadir di saat sholat Jumat, jika kutipnya berdoa, maka boleh dia mengaminkannya. eh jamaah sekalian dimulai kelas subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk di pembahasan kita di malam ini. eh Perhatikan baik-baik permasalahan di malam ini. Ya. Yeah. Jamaah sekalian, mulailah kalau Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu wa alaihi wasallam ya yeah, akan keutamaan berdoa. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzaa sa'aka 'anni fa ini kori. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengebulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya. Janji dari Allah SWT ya. Allah SWT akan mengabulkan ya, siapapun yang berdoa kepadanya. Ya, ya jangankan Orang Muslim, orang kafir pun tak kalau mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan doanya, Ya, maka tidak ke pantas, lebih pantas lagi kaum Muslimin dan Muslimat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Iya. Iya. Sebab ibadah itu tidaklah tegak dengan kecuali dengan ibadah, dengan doa. Orang yang sholat ada doanya. Berpuasa pun ada doanya. Iya. Dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang lainnya maka Dipenuhi dengan doa-doa. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iya. menyebutkan tentang keutamaan dari doa tersebut, bahwasanya, ya, doa adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lei sa'i unakramu 'ala Allah min Ya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala diwari dengan kecuali doa. Ya, sebab doa adalah ibadah. Ya. Adzamas kelas yang dimulai oleh Subhanahu wa taala ini yang pertama tentang keutamaan dari Berdoa, eh, jamaah sekalian, belakang suara Ta'ala, sekarang permasalahan selanjutnya, eh, masalah tempat untuk berdoa, eh, misalnya antara adan dan Komat, apakah disyaratkan berdoa di situ, eh, dan apakah boleh mengangkat tangan di situ? Eh, perhatikan. Wan Anas bin radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad'u baina al-adhan wal iqamah la yuraddu." Akhraj An-Nasai wa ghayruhu, wa shahahu Eh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an ia berkata bahwasanya rasulullah saw bersabda doa antara adan dan kumat tidaklah tertolak ya. maka harusnya seorang ya tidak merupakan atau tidak melewatkan waktu tersebut Iya ia ya, berupaya untuk berdoa di waktu mustajab tersebut Eh, yeah. masalah aduau bainal adan wan ikoma, permasalahan doa antara adan dan ikoma. Eh, yeah. perhatikan nasol fukwau, ada anna yustahabut ad doa bainal adani wan ikoma, lillumu addini wan mujiib, lahu wahir huma. <tuh> sallama, <tuh> fukuhah, fikir, menegaskan bahwasanya disunnahkan mustahab dianjurkan Ia. untuk berdoa antara Adan dan Ikhomah. Ini bagi siapa? Bagi yang Adan dan juga bagi yang mengijabai menjawab Adan tersebut. Dan selain dari keduanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ia eh, doa'ubeen Al Adan wal Ikhomah la yurud." Bahwasanya doa antara Adan dan Ikhomah komat tidaklah tertolak. Yeah. Maka, ya yeah, seseorang yang berdoa itu, dia berdoa dengan dirinya dan antara dirinya. Maksudnya, dia tidak jaharkan doanya. Yeah. Dan boleh baginya untuk mengangkat tangannya di saat dia berdoa. Yeah. Ini pembahasannya. Saya ulangi. Ya, boleh bagi seorang dianjurkan atau disunahkan mustahab hukumnya. Bukan wajib. Untuk berdoa antara Azan dan ikhoma. Tidak dia keraskan suaranya dan boleh dia mengangkat tangannya. Iya. Jawa sekalian ini yang pertama tentang doa antara adzan dan komatma ya. sekalian dimula Subhanahu wa ta'ala eh sekarang apakah para semua doa tersebut disyariatkan untuk mengangkat tangan ya Setelah kita Sebutkan sebelumnya bahwa doa antara adzan dan komat boleh di situ mengangkat tangan eh ya. Sekarang pembahasan selanjutnya. Ya dari Salman al-Farisi Rajallah ta'ala taalaanu ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Rabb kalian Mahala maha bmalu, ma Karim Ya Allah subhanahu wa taala malu dari hambanya. Apabila hamba tersebut mengangkat tangannya, ya berdoa kemudian kembali kedua tangannya tersebut dalam keadaan kosong. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh arba'a ah. ya kecuali an-nasa'i dan disohk oleh al-hakim, ya. Jadi hadis ini hadis salman diriwayatkan oleh ahmad, muhammad shaybah, wa ya. -da dan diperselisihkan tentang rafa hadisnya, tau makuk hadis ini, ya. Ajaran sekali Subhanahu Wa Ta'ala Iya. Yeah. Sekarang permasalahan dari hadis ini. Raf'ul yadayn, raf'ul yadayn في masalah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Iya. Yeah. Perhatikan. as-sahihul ladzi alayhi jumhurul ulama, annahu yustahabbu raf'ul yadayn fi ad-du'a. Yang sahih yang benar yang menurut jumhur ulama bahwasanya disunnahkan dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan saat berdoa eh wakat waradat hadith berkathira fiqlaya al-mukhtaribah fi rafi yadain fi du'a dakar ba'du wa anha tasiru ila mi'at mi'at hadith wa'alta ba'du ulama' fi rosail mustakillah jadi disunnahkan bagi Orang yang berdoa dia mengangkat tangannya. Ya, ini menurut jumhur ulama kebanyakan dari ulama dan telah datang hadis-hadis yang banyak ya dalam bentuk yang banyak berbeda-beda mengenai mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya, dan sebagian yang menyebutkan bahwasanya hadis tersebut sampai kepada 100 jumlahnya. Eh ya. dan sebagian ulama membuat tulisan tersendiri tentang masalah itu. Seperti Imam Bukhari menyebutkan ya satu juz, rafa'ul mengangkat kedua tangan saat berdoa. Iya. Di antara hadis tersebut hadis Salman yang telah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rob kalian maha malu. Yaitu, ayat memiliki rasa ayat yang sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala karimun mulia, iya, maha mulia. Allah Subhanahu Wa ta'ala malu dari ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat keadaan kosong yaitu tidak memberikannya sesuatu apapun maksudnya dikabulkan doanya ya Hadirin Kemudian perhatikan selanjutnya walayustahabbu raf'ul yadain fi ad fi ba'd al-mawatin allati dallat dalil ala 'ilmi raf'i fiha hadai wal fi khutbatil jumu'ah was sunnatu ayyasyiru Ya. Dan tidaklah disunnahkan, tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan saat berdoa pada sebagian tempat. Ya. Yang mana dalil menunjukkan bahwasanya tidak diangkat tangan pada saat berdoa tersebut. Seperti ya ketika Khutib berdoa di saat Khutib hari Jumat, ketika dia berdoa maka tidak disyaratkan di situ untuk mengangkat tangan. Ya, yang sunnahnya adalah berisyarat dengan telunjuk. Ya, bukan begini. Dipahami kan? Tidak berdoa tapi bertelunjuk. Ya, kemudian juga. Iya, doa di dalam sholat sebelum salam. Iya. Kan di saat tahiyat berisyarat dengan ini. Kalau misalnya berdoa sebelum salam di saat tahiyat, berdoanya bukan begini. Iya, Toh. Tapi berisyarat begini. Iya. Jangan sampai karena semangatnya, Perdoa, perkara saat dia tahiyat dia begini. Dipahami Nasir, tahu Nasir kan? Ini yang di belakang Nasir. Iya. Jadi asalnya disyariatkan untuk mengangkat tangan disunahkan namun pada sebagian tempat tidak disyariatkan sebab di situ terlarang atau tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Seperti apa? Di saat khotip, berdoa dia tidak begini. Iya. Kemudian di saat berdoa di saat tahian. Iya, dia begini, tapi begini bukan begini. Iya. Jamaah sekalian, mulai kalau Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, pembahasan yang penting sekali. ya Masalah kalau seorang berdoa begini kan, dia begini. ya mengusap apa ya? wajahnya begini. Ya, tidak disyaratkan memang ada apa namanya? Dalil yang mengatakan akan datang penyelesaiannya. Ya. Ada perselisihan di kalangan ulama tentang itu. ya Di sini, berdoa bukan di sini. Misalnya berdoa terus begini. Bukan. Ya. Bukan di daerah, di pusat begini. Ya. Jawa sekalian dimulai kalau subhanahu wa ta'ala. Dipahami. Ya perhatikan hadisnya. Qaul Al-Hab Ibn Hajar Rahimah Allah Ta'ala Fee Abulul Maram Wa'ana Umar Raja Allah Ta'ala Anhum Qaulaka'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamah Ida madda yadaihi Fikit du'a Lam yaluddahu ma'hatta yalusah Bi'himah walau washahih minha haditsun munabbas inda bu daudah ma wa, wa majmu'uhuma yaqti'u annahu haditsun hasan ya dari umar radhiyallahu ta'ala numa ia berkata bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kedua tangannya berdoa maka rasulullah saw tidak menerungkan kedua tangan tersebut sampai mengusap wajahnya dengan kedua tangannya ya jadi apa diusap atau tidak kalau hadis ini mengatakan mengusap ya dikeluarkan oleh at ini dan memiliki pendukung hadis ini dari hadis imron abbas ya dikeluarkan oleh Abu Daud. Iya, dan seluruh hadisnya dari jalannya dikumpulkan menjadi Haritsun Hasan. Iya. Jawa sekalian, mulakanlah wa ta'ala. Iya, sekarang masuk di takhrijul hadis. Pembahasan hadisnya apakah kuat hadisnya atau lemah? Iya. Hadis Umar radhiyallahu ta'ala an narawati wal Bazzar Wabisa nadi Muhammad ibn Isa al Juhani royi iya. Yeah. Hadis Umar yang di atas tadi Umar radhiyallahu taalaan diriwet oleh Ati'imi dan Abuzar dan dalam suratnya terdapat royi namanya Hammad ibn Isa al Juhani dan royi ini lemah, iya. Yeah. dan Hadis kedua, iris imnu Abbas. Ya, hadisnya juga lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Ala'bari. Hmm. Ya, jadi perhatikan hadisnya: bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallamah, ketika mengangkat kedua tangannya berdoa, maka beliau tidak menurunkan tangannya sebelum. Ya, mengusap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Apa tadi harisnya kuat atau lemah? Iya, lemah. Iya. sekalian, mudah. ta'ala Sekarang kita masuk di fikih hadir. Iya, fikih dari hadir. Masalah masluwajibah dari minat doa. Masalah mengusap wajah setelah selesai dari berdoa. Apa hukumnya boleh atau tidak? Ya perhatikan masalahnya itu ya mengusap wajah setelah selesai dari berdoa. Eh. Ya. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dengarkan baik-baik. Ittafaqa ulama fuqaha ala anna la yushra'u masl wajhi liman da'a wala mirfa'a yadayhi. Wattafaqu an anna la yusannu mas'u wir wajh. Tasdori wa Para ahli fikih bersepakat bahwasanya tidak disyariatkan untuk mengusap wajah ini bagi yang berdoa dan dia tidak mengangkat tangannya. Ya. Jadi pertama ya, para ahli fikih bersepakat bahwasanya tidak disyariatkan untuk mengusap wajah bagi siapa yang berdoa tidak mengangkat tangannya. ya Kan sudah pernah lewat pembahasan kita bahwasanya ya sebagian ulama membolehkan berdoa setelah sholat wajib. Ya dengan ketentuan di antaranya tidak mengangkat tangan, tidak bersuara apanya tidak doa berjamaah atau tidak mengangkat suara. Ya. Jadi ini yang pertama bahwasanya ya para ahli fiqih bersepakat bahwasanya ya tidak disyariatkan terlarang untuk mengusap wajah bagi siapa yang berdoa tidak mengangkat tangannya. Iya Kemudian watafaku alaana mas'u wajh wa Iya. Dan mereka pun bersepakat bahwasanya, ya, tidak disyariatkan untuk mengusap selain wajah, seperti mengusap ini dada, atau misalnya mengusap ini, habis berdoa ini. Ya, tadi disebutkan di awal-awal pembahasan bahwasanya. Ya, doa antara ada dan diqqat boleh berdoa di sini dan boleh mengangkat tangan jangan sampai habis berdoa langsung ini atau ini atau ini ya jadi mereka bersepakat bahwasanya tidak disunahkan untuk mengusap selain wajah ya. seperti mengusap dada dan selainnya ya tadi pahami aku nampak apa tadi ya yeah. selain wajah apa itu selain wajah seperti apa selain wajah huh? agak dasar Dah, dah, dah, dah. Ya, dipahami kan? Ya, selesai ini. Kemudian, waktila waaroh ala dua. Kemudian mereka berselisih pendapat. Ya, pada orang yang berdoa jika dia mengangkat tangannya dan dia ingin mengusap wajahnya setelah selesai dari berdoa. Ya, yeah. sekarang sebelumnya tadi sebelumnya kalau dia tidak mengangkat tangannya sekarang kalau dia mengangkat tangannya begini, ya yeah. apakah disyaratkan membas mengusap wajahnya atau tidak? Ya yeah. perhatikan al-Qur'an awal walau walmasu ala wajhi ba'd dua wabil hadithi karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam madda yadehi lam Hatta Indal Wal inda hanabilah Wa minal malikiyah <tasi> ya, Pendapat yang pertama bahwasanya disunnahkan Ya bagi Orang yang berdoa untuk Mengusap wajahnya setelah selesai berdoa. Iya. Yeah. Jadi disunnahkan bagi orang yang berdoa ketika dia mengangkat tangannya maka disunnahkan untuk membas, mengusap wajahnya. Jadi bukan harus Sunnah. Iya. Yeah. Ya yeah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau Rasulullah Shallallahu apabila mengangkat kedua tangannya berdoa maka beliau tidak menurunkan kedua tangan tersebut hingga membasuh wajahnya dengan kedua tangan tersebut dan ini adalah yang Sahih menurut Hanafiyah Madhab Indal Hanabilah dan ucapan atau pendapat dari sekelompok Malikiyah dan satu pendapat dari Ashabiyyah. Ya. Yeah. Ini pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Anto. Apa pendapat yang pertama? Ya. Yeah. Ya yeah, disundahkan kan? Coba yang batu sampingnya apa? Masih ada waktu kan? Pilih saja disunnahkan atau tidak disunnahkan sunahkan Gampang tuh kalau bilang sunnahkan atau tidak disunnahkan pilih saja yeah. Ini pendapat yang pertama bahasanya disunnahkan disunnahkan untuk mengusap wajah bagi yang berdoa Ya, setelah dia berdoa, dia mengusap wajahnya. Kemudian Al-Qawru Thani. Pendapat kedua. <tuh> Layus sahabmu lawu al-masfu alawajihihi ba'dad du'a li'da'fil hadid fihi. Iya. Pendapat yang kedua bahwasanya tidak disunnahkan. Tidak dianjurkan untuk mengusap wajah setelah berdoa. Kenapa? Karena lemahnya hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ya. Yeah. Jadi tidak disunahkan. Ya. Yeah. Untuk mengusap wajah setelah berdoa sebab hadis yang menyebutkan hal tersebut adalah hadis yang lemah. Ya. Yeah. Perhatikan. Wa qada ja'at hadithus bi Ya, dan telah datang hadits-hadits yang Sahih tentang penganjuran untuk mengangkat tangan ketika berdoa, namun tidak ada paranya. Mengusap wajah. Iya. Dan ini adalah pendapat dari Imam Malik. Dan Sohih menurut Asy-Syafi'i Dan riwayat. Salah satu riwayat dari Hanabila Dan dipilih oleh Imam Temiyah. Dan ini yang kuat. Ya perhatikan. Memang ada dalil. Yang Sohih banyak. Untuk pensyariatan. Mengangkat tangan ketika berdoa. Tapi tidak ada. Mengusap wajah. Ya Ada mengusap wajah tapi lemah. Iya, Hadisnya. Ya. Dipahami. Ya. Iya, tadi isinya. Iya, tadi isinya. Iya, tadi isinya. Iya, tadi isinya. Iya, tadi isinya. Iya, tadi isinya. Iya, Iya, yang pertama parah Ahli pikir bersepakat bahwasanya tidak disyariatkan untuk mengusap wajah bagi siapa yang berdoa dan tidak mengangkat tangannya. Yang kedua, ya, mereka bersepakat bahwasanya, ya, tidak disunnahkan mengusap selain wajah, tidak disunnahkan mengusap dada atau tangan, dan seterusnya. Ya, kemudian masalah. Ya, bagi siapa yang berdoa mengangkat tangan, apakah disunnahkan untuk mengusap wajah atau tidak? Pendapat yang pertama disunnahkan. Ya. Untuk mengusap wajah setelah berdoa. Kemudian yang pendapat yang kedua tidak disunnahkan. Kenapa tidak disunnahkan? Karena dalil yang berbicara tentang mengusap wajah adalah hadis yang lemah. Datang hadis dari yang Sohi tentang pensyariatan untuk mengangkat tangan ketika berdoa, tapi yang itu yang ada, tapi masalah mengusap wajah tidak sahih. ya jamaah sekalian mulai kelas utara. Ini pembahasan kita, masyarakat waktu, Hah? sudah habis. Jamaah sekalian mulai kelas semuanya paham kan? Apa yang tadi disampaikan? Ada yang tidak paham? Danle paham. Ada tuh? Mana Danle? Eh. Ya. Jangan masalah kalian mulai kelas baratalah. Ya kalau orang belajar penting juga untuk mencatat pelajaran. Ya. Bayi rodanya mau kitabah kita apa? Ikatlah ilmu dengan menulis. Ya namanya kita tidak kuat hafalan kita. Sudah tidak kuat hafalan kita, baru kita tidak menulis lagi. Ya. Yang sekalian, mudah kalau mungkin yang sempat kita sampaikan di kesempatan ini. Yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdik, sallallahu anta astakbar wa tabarak, wa akhiru da'ana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.